ku berdoa pada Allah ta'ala semoga engkau baik-baik saja ku menangis bila ingat wajahmu sangat merindukanmu ayah salamkan rindu Engkau Hidupku terasa Sepi Ayah ku salamkan Rindu Untuk Engkau Yang kini jauh Dariku Ayah tentu kan ingat Selalu Engkau di sini, kau melangkahkan kaki. Ayah tak bisa aku ingkari. Sampai